Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Di manapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di-subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Nah ini ada viral Ya uh, Dari Habib Jen, ya Habib Jeng Kribo uh, Lagi viral ya Di sini adalah sudah waktunya Negeri ini tolak dakwa uas Pantas diusir Singapura bacotnya do begini. Nah coba kita lihat uh, di channel YouTube-nya eh, Habib ya. Ini ada, ini Habib ya. Jadi silakan. Nah ini coba kita dengarkan apa kata Habib Izin, Habib Ribu. Karena bagi saya ini orang ini sudah nggak layak lagi dihadapin dengan lemah lembut. Sudah sering kali isi ceramahnya itu menyebarkan api. Bagaimana dalam agama Islam seorang Muslim, karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng gereja. Dia dapat dosa jariah, mengalir terus. Siapa yang membuat yang tak baik pada dia dapat dosanya. dosa orang yang melakukannya. Sampai hari kiamat. ah Setiap tubuhnya teng-teng habis, oleh pengolekat teng, kelompang, teng, kelompang, teng, kelompang, teng, kelompang, rasakan lagi. Saya nggak melihat somat ini, saya nggak panggil rusak. Seorang yang ahli Islam enggak, dia berkarakter primitif begini. Kenapa saya bilang primitif? Umur Islam ini sudah 1.400 tahun yang lalu, kok masih berputat-putit urusannya begini. Beli kebutuhan harianmu di Shopee diskon hingga. Bahasanya somat ini, dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja Dia cuma bermodal berbahasa Arab. Atau mungkin dia dulu di Mesir kuliah apa, benar saya nggak tahu. Kalau dia lulusan Azhar, saya meragukan. Saya ketemu banyak alumni Al-Azhar, pemikirannya tuh humanis, modern. Dan pandangan Islam itu roh lil alamin Satu-satunya perguruan tinggi Al-Azhar itu yang menampung semua madhab. Tidak ada bahasanya seserampangan seperti somat ini. Ini cuma modal berbahasa Arab. Ya banyaklah orang bahasa Arab. TKW dari Saudi juga semua bahasa Arab. Cuma TKW pulang ke Indonesia nggak mau jual agama. Dia nggak mau bisa aja. Dia mau jadi bisa bahasa Arab. Lah Kalau saya lihat somatnya apa? Yang dia sampaikan itu bahasannya semua ngarang. Nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah tertentu, ya paling dia model baca buku, -tke -tke -tke -tke -tke, tapi lainnya semua pandangannya jauh dari Islam. Dan nggak punya dalil. Ini dia berkata, Orang yang memberikan izin, loh ini, bukan membangun Memberikan izin aja Itu akan mendapat amal dosa selama sampai kiamat Kalau emang ini agama Saya murtad. Segitu serem nih agama Horor bener nih Tuhan Orang cuma ngasih izin Masa dikasih dosa sampai kiamat Orang sudah mati dikirimin dosa terus Kan serem Hukum itu terkena di saat kita masih hidup Hanya kebaikan yang masih bisa membawa kebaikan tapi kalau dosa itu, berhenti saja mati. Enggak ada, terus mau sampai kiamat. Wah, berat amat tuh Tuhan nyatetnya. Nah, ini di sini saya perhatikan somat apa? Dihuncur aja. Beginilah ciri-ciri orang ini beragama, tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamaannya. Dia hanya menuhankan hawa nafsunya saja. Dan saya mau katakan ini hari apa? Somat tidak mengenal Al-Quran. Segitu kecil dia bilang pandangan dia itu apa? Selain Islam itu, murtad sesat, kafir masuk neraka Ini ustad-ustad kerdil yang begini nih Saya curiga sama somat ini Jangan-jangan Anda ini juga antek Ingin mengadu domba Kok oh, Anda ini seperti Nabi baru turun dari langit Seperti yang paling benar Anda Anda nggak lihat nih, Kiai-Kiai NU Nggak ada, bicaranya seperti Anda ini Nggak ada Masa nah, orang ngasih izin, dapat dosa seumur itu Pak somat Sebelum Nabi lahir itu sudah ada kitabullah Taurat yang dipegang oleh Musa, Injil yang dipegang oleh Isa. Nabi tidak pernah mendiskriminasi satu. Kalau memang membangun gereja itu sesuatu yang terkutuk, Nabi akan mengeluarkan fatwa. Dan tidak mungkin terjadi di zaman Nabi itu sudah ada gereja juga. Dan ajaran Yesus itu ajaran manifestasi juga bertauhid kepada Allah. Baca itu Al-Quran Pak Somad jangan serampangan Anda ngomong. Kalau bicara tuh mau pakai perasaan tuh menyinggung agama lain. anda ini merasa suci dengan gaya anda nengolengoleng. Coba kalau Islam begitukan mau. Yang akhlak sedikitlah anda ini ustadz. Kalau anda tuh berakhlak seperti ustadz gurey sihab habib mutfi Gusmus seorang nasrani aja mencintai. Gimana yang muslim? Le, anda ini sekarang muslimnya aja sumpah dengan anda, karena anda hanya ingin memecah belah Islam. Islam Anda itu bukan Islam Muhammadi. Kasar betul, Anda bilang nabi pernah menghargai gereja dan istri nabi. Keluarga istri nabi itu beriman Kristen. Nabi nikah, dinikahkan oleh pendeta, walaupun binovial yang beriman. Kristen gak ada serampangan mulutnya seperti Anda. Klonan-klonen belum puas, Anda dulu ngatain salib, ngatain ini semua. Anda sampaikan ajaran Islam aja. Baik kawan Nah ini lagi ramai Ya terkait habib sing kribo Nah untuk Kelengkapan videonya Ya untuk kelanjutan videonya Kepanjang itu ada sekitar 16 menit Nah silakan ditonton di Channel YouTube-nya Habib Kribo Ya Habib Sia Nama channel-nya Habib Kribo Ya terkait Ustadz Abdul Somad jadi di sini saya hanya bisa menambahkan sedikit kawan ya, Bahwa apa yang disampaikan Habib Kribo ya terkait bahwa Ustadz Abdul Somad uh, tidak menguasai Al-Quran nah, Saya katakan juga tidak seperti itu Pasti Ustadz Abdul Somad menguasai Al-Quran Saya yakin itu karena sekolahnya tinggi ya Sekolahnya tinggi kemana-mana Nah, memang ada yang masih pertanyaan sekarang ini, yaitu terkait dosa jariah. Dosa jariah, biasanya yang sering kita dengar adalah amal jariah ya, amal jariah, seperti menyumbang masjid. Ya, amal jariah, jadi di saat kita sudah mati, selama masjid itu dipakai, amalnya mengalir terus-menerus, itu yang sering kita dengar. Tapi kalau dosa jariah, jarang saya dengar. ya Jarang saya dengar bahwa di saat orang mungkin, oh ya misalnya menyumbang ke tempat yang salah, kemudian ada dosa jariah. Nah, ini juga saya belum paham. Tapi kalau menurut Habib Kribo, itu tidak ada. Jadi dosa manusia itu ya di saat hidup saja. Kalau sudah mati, sudah tidak ada lagi dosa yang mengalir kepadanya karena hasil perbuatan eh, manusia selama hidupnya. Tapi kalau amal, iya. Nah, kenapa saya angkat masalah ini, kawan? Untuk menyeimbangkan. Ya, karena bagi saya pribadi, ya, mari, ya kita yang umat Islam, Dalamilah agama kita masing-masing praktekkan sehari-hari. Begitupun umat agama lain. Nah, ada yang saya dengar tadi terkait cerita Habib Kribu mengatakan di zaman Nabi ada gereja. Dan saya memang pernah mendengar hadisnya bahwa di zaman Nabi itu bahkan umat umat di luar Islam, ya, umat beragama di luar Islam itu sangat dilindungi oleh Rasulullah. Nah, ini produk kontra terus-menerus kawan. Yang jelas, ya, mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan. Dan saya yakin ulama kitab Ustadz Abdul Somad adalah Ustadz yang ilmunya sangat tinggi. Nah, kalau saya lihat di sini, Habib Pribo hanya memberikan, ya, kritikan atau masukan. Ya, walaupun ini terjadi produk kontra. Nah, kalau untuk melihat kelanjutan, sekali lagi kelanjutan video ini yang panjang itu, ya silahkan oh, tonton videonya Habib Kribo seperti apa penjelasannya Habib Kribo. dan jelas, mari kita tetap jaga persatuan Indonesia, mari kita saling menghormati, saling menghargai, ya, apapun agamanya, ya, dengan mengedepankan bineka tunggal ika Baikkan videonya kawan.